Tidak terlalu ngoyo untuk naik level, entah itu silver, entah itu gold. Kalau, da kalau naik ya, alhamdulillah kalau enggak ya, kita nikmati aja di basic selama setiap hari kita bisa pulang. Bawa orderan gusen, gusop, dan gomat Poin tidak termasuk ya, teman-teman, tidak, tidak terhitung. Entah itu ada kesalahan sistem atau mungkin memang sengaja dihilangkan, kita nggak tahu ya. Tapi setelah saya cek di skema poin di menu insentif. Memang yang tertampil hanya untuk poin buret, kusen multi delivery, dan GoFood. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Siji Sing Benili. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tetap dilancarkan orderannya. Oke, teman-teman, nggak -teman, terasa ya kita udah masuk di bulan Maret. Artinya, dimulai bulan ini atau di awal bulan ini, tanggal 1 ya teman-teman mungkin ada yang ada perubahan di level akunnya mungkin ada yang naik ke silver, gold ataupun platinum atau mungkin ada yang turun dari platinum ke gold ataupun gold ke silver atau justru malah ke basic ya. Tapi untuk saya sendiri tetap di basic ya. Karena apa? Karena saya tidak mencapai target pencapaian di bulan kemarin. Karena bulan kemarin targetnya cukup tinggi sedangkan kita on beat dalam bulan Februari hanya 28 hari ya dan kita targetnya sangat tinggi untuk silver 44.500 kemudian untuk Gold 56.000 dan platinum 67.500 dan kita harus mencapainya dalam waktu 28 hari Nah, kali ini di awal bulan ini ada perubahan di skema Goparner Riwet untuk kota Solo kita bahas bersama-sama namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel CG Sengkwi oke okay, teman-teman kita lanjut ke Pembahasannya mengenai skema reward yang berlaku di kota Solo, terutama di bulan Maret ini ya. Oke, teman-teman seperti yang teman-teman ketahui di menu profil ya di bagian Kopatneriwed. Nah, ya, di bulan Maret ini ada perubahan ya untuk target poinnya dari mulai Silver, Gold dan Platinum ada perubahan dari bulan kemarin dan justru lebih lebih ringan ya karena kita turun beberapa poin ya dari yang semula untuk silver adalah 44.500 kemudian gold adalah 56.000 dan platinum 67.500 ya nah di bulan Maret ini dengan jangka waktu kurang lebih 31 hari ya kalau kita on total satu bulan adalah 31 hari Nah target untuk silver sendiri kita turun di angka 38.000 ya teman-teman ya 38.000 Dari bulan kemarin yang Februari adalah 44.500 Turun menjadi 38.000 Artinya ada penurunan poin Sekitar 6.500 ya teman-teman ya Kita ada jangka waktu 31 hari Kalau kita mau onbit 1 bulan penuh Kita bisa mencapai 38.000 untuk naik ke level silver atau mungkin bertahan di level silver atau ataupun yang dari basic naik ke level silver sedikit rincian aja untuk target harian jika teman-teman ingin mencapai atau ingin mempertahankan level silver atau yang dari basic ke silver teman-teman harus mendapatkan poin setiap harinya adalah 1.250 ya teman-teman ya itu jika teman-teman on beat 31 hari minimal kita harus mencapai 1.250 poin per hari ya. Untuk level gold sendiri target poinnya yang di bulan Februari kemarin adalah 56.000 di bulan Maret ini target kita hanya 49.000 ya teman-teman ya. -teman. Jadi ada penurunan poin targetnya sebesar 7.000 nah, teman-teman. 7.000 poin dari target yang kemarin. Artinya teman-teman jika ingin mempertahankan level gold atau ingin mencapai level gold teman-teman harus bisa mencapai 49.000 poin selama 31 hari dan artinya adalah setiap hari teman-teman harus mengumpulkan koin sejumlah 1600 poin nah, terlepas akun teman-teman kofun -teman, go ataupun goret ataupun gosen maka target poin harian teman-teman jika ingin bertahan di level gold atau ingin mencapai di level gold adalah 1600 poin kita lanjut ke level platinum. Untuk level platinum, target poin bulan Maret adalah 60.000. Jadi turun dari bulan Februari adalah 67.500, artinya turun 77.500 ya. 7.500 poin. Jika ingin mencapai level platinum ataupun mempertahankan level teman-teman di level platinum, teman-teman harus mendapatkan poin minimal per hari adalah 2.000 poin. Jika teman-teman onbit 1 bulan penuh tapi kalau teman-teman ada libur artinya harus lebih dari poin tersebut di ya, setiap harinya ya. Oke, itu tadi hanya batas target poin ya, teman-teman ya. Target poin. Nah, untuk performa dan rating teman-teman bisa buka di aplikasi beban teman-teman. Nah, hari ini di awal bulan Maret ini ada sedikit kejanggalan, teman-teman. Nah, dari ini ada beberapa saya sendiri mengalami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 dapat orderan gusen, gumat ataupun gosok tidak masuk poinnya. Nah, telah saya tanyakan di grup admin ya ke pihak manajemen sampai dari siang sampai sore belum ada jawaban dan baru tadi sore dapat jawaban dari salah satu staf gojek di Solo bahwanya ada kendala di sistem ya dan akan kembali normal pada besok hari atau di tanggal dua Mudah-mudahan besok sudah normal dan artinya teman-teman yang Seharusnya dapat poin, ataupun dapat mencapai garansi pendapatan, tapi poinnya tidak terhitung maka teman-teman bisa juga klaim untuk penghitungan manual. Oke nah, eh, teman-teman sudah siap untuk mempertahankan level atau mencapai level di bulan April? Nah, kita harus tetap semangat ngebiggnya. Nah, kalau saya sendiri pilih di basic ya, nggak so, terlalu